Abang juga SPS Saya masukin jin dalam, dalam badan abang Coba buktikan Berinding bang, Gue sumpah deh, gue merinding. Tapi gue gak percaya, lu buktikan lagi, gue gak suka gitu loh Tapi kenapa bulu gue berdiri ya bang? Berinding ke badan gue, gue benar, sumpah emang nggak tahu nih ada apa? panas itu debat, panas, yang apa? panas, itu ya, bu, yang panas, itu, Udah, yang itu itu Oh! <laughs> ah! <laughs> <laughs>